Halo teman-teman Kembali lagi dengan si keren boy teman-teman Kita sudah membawa wadah Itu artinya kita akan mencari mainan Dan membersihkan mainan teman-teman Oke kita cari mainan tersebut teman-teman Oke ayo kita cari teman-teman Wow ini apa teman-teman Lihat Wow sepertinya ini tidak asing ya teman-teman Wow ini hewan purba teman-teman Hewan yang ada Yang hidup di zaman dulu teman-teman Wow Ini berwarna hijau teman-teman Lihat Wow Ada tujuh hewan teman-teman Mari kita ambil dan masukkan ke wadahnya teman-teman Oke teman-teman Kita mulai dari yang ini Kita Satu Dari yang Dua tiga wow kotor sekali teman-teman empat lima enam tujuh wow ada tujuh makhluk purba yang sangat kotor teman-teman mari kita bersihkan teman-teman kita akan mencari air di mana kira-kira airnya teman-teman wow ini saya sudah siapkan air teman-teman dan kita akan cuci mainan tersebut teman-teman. Wow. Kotor sekali ya teman-teman. Wow, lihat. Sangat kotor dan kita akan cuci di sini ya teman-teman. Oke, kita mulai dari yang paling atas. Wow. Kita langsung cuci teman-teman. Wow. Sangat kotor, teman-teman! Wow, ini jenis oke. Kita dapat satu, teman-teman. Lanjut yang ini, teman-teman. Wow! Tersekali teman-teman Wow Wow Kita taruh sini lagi teman-teman siang -teman. selanjutnya Wow sangat kotor teman-teman wow ini jenis hewan apa teman-teman lihat wow. selanjutnya Wow, warna kuning-kuning semu coklat, teman-teman. Wow. Wah, wow, kita dapat empat hewan purba, teman-teman. Yang selanjutnya, teman-teman. Wow. Wow, sudah bersih, teman-teman. Oke, okay. kita dapat lima teman-teman, dan selanjutnya dia. Wow, bersisik, teman-teman! Wow, mari kita bersihkan, teman-teman! Wow, wow! Oke, yang terakhir, teman-teman. Wow, lihat, teman-teman! Wow, kita sudah dapat 7 ya, teman-teman. Dapat tujuh mainan teman-teman Lihat Wow Lawan purba di depan kita teman-teman Wow Terima kasih telah menonton video ini teman-teman Jangan lupa tinggalkan Like dan subscribe channel ini teman Agar Biar si keren boy ini Berkembang ya teman-teman Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh